Menang lagi, tapi ku merasa kau tidak Kau selalu bertanya, apa ku masih cinta? Aku akan tetap mencintamimu Tak ada akhirnya rasa cintamu Masih sama seperti pertama bertemu Sekarang waktu lima puluh Tahun lagi ku masih akan tetap itu hanya keterpasanku saja oh uh,